Kita lihat Masya Allah Idola kesayangan kita masih di tempatnya Rudy Saleh lagi syuting Masya Allah banget luar biasa Idola kesayangan kita Apalagi melihat senyum dari keduanya Membuat kita semakin bahagia Dan semakin bangga Kepada Lesti dan Rizky Billar, Ganteng dan cantik ini luar biasa bangga persahabat ya Hingga menuai banyak sekali komentar pujian Yakni dari akun Afrilia mengatakan gemes banget Lihat mereka berdua Masya Allah Kita lihat juga komentar lain ini diberikan dari akun Instagram Tami 1022021 Masya Allah Dede Lesti tiap hari lihat surga ya, Indah banget Soalnya Masya Allah banget Dukungan selalu banyak dari orang-orang Baik yang selalu tulus Mencintai Lesti dan Rizky bilang. Kita lihat juga keunggian berikutnya Ini lagi syuting Persahabat ya apapun projectnya Mudah-mudahan Leslar diberikan kemudahan, kelancaran, dan selalu diberikan kesuksesan. Berikutnya juga ada sebuah unggahan spesial bersahabat dan dukan vitamin di malam hari ini masih terpantau. Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar itu lagi di tempatnya Mas Rudi Salim. Mudah-mudahan saja ada sesuatu kejutan bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Dan kita ke selanjutnya bersahabat ya ke kabar berikutnya Ada info resmi langsung dari Ibu Harsiwi Ahmad soal acara besok malam Saksikan malam penuh Amugrahan dalam acara Anjang Indonesian Dangdut World 2021 Perhatikan simak baik di postingan ini Ada kalimat Gansan Info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Dangdutel sudah dukung sepenuhnya para kesayangan yang masuk nominasi IDA 2021 karena hanya tinggal besok malam loh lalu kita akan melihat malam puncak Indonesian Dangdut World 2021 diramaikan oleh para bintang tanah air dibandu oleh Hans Abiransi Irfan Hakim Ruben Ansu, Gilang Birgel, Lidarara, dan Jirayut D4 official Sudah pakai Tribun ID 2021 belum? Yang belum dipakai, yuk link di bio ya sahabat Sampai jumpa besok malam Dalam malam puncak Indonesian Dandut World 2021 Pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Hanya di Indosiar Ini resmi langsung dari Ibu Harsili Ahmad bahwasanya besok malam bakal ada penampilan idola kesayangan kita yang akan mengisi acara tersebut. Lesti dan Rizky Billar dipastikan akan hadir satu panggung yang akan memberikan kekiutan keromantisannya di atas panggung Indosiar. Pesahabat ya siapkan cemilan kalian karena ini besok malam akan tampil idola kita kebanggaan kita Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kita lihat di kolom komentar, banyak dibanjiri respon oleh para fans sejati Salah satunya dari akun Elinis Dayuni Siap begadang ada Leslar, makasih Indosiar dan Ibu Siwi Wow, siap begadang untuk Leslar, pas Sabat ya Yuk, sama-sama kompak, sama-sama solid juga untuk selalu mendukung yang terbaik Kesayangan kita, kebanggaan kita, idola kita Berikutnya juga kita lihat persahabat, ya adalah sebuah postingan moment ketika Leslar bersama Mas Durdi Salim, Masya Allah, kita doakan yang terbaik untuk mereka dan mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah apa yang dilakukan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Dan untuk berikutnya juga persahabat, ya sekali lagi menginfokan bahwa 6 hari lagi, Ajang IMA, Indonesian Music World 2021 akan hadir hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Live jam 18.00 WIB di studio RCTI Plus ya, Dukung, kita tetap optimis, mudah-mudahan Lesti kejuara ini memborong banyak piala Amin Dan selanjutnya ada sembahyang terbaru dari Pop Dance. Wow, Pop Dance sedang berfoto di ya Salvo sama kalimat cancel yang dituliskan. Lagi di studio musik, kata Pop Dance. Ya, wow. Apakah ini postingan kemarin yang baru di up? Apa mungkin malam ini persahabat ya? Doakan saja dan tunggu informasi terbaru dan vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Billar. Dan selanjutnya juga persahabat ya, kita lihat keunggahan dari awasi keujur sebelumnya Mengunggah sebuah postingan foto cute bareng kakak Bilar Wow, di sini ada komentar dari Teh Fitri Kalina Yang mengatakan Masya Allah happy selalu kesayangan aku Luar biasa banget ya, selalu saja Teh Fitri ini berkomentar di postingan inilah kesayangan kita, dukungan yang tulus, support doa yang tulus selalu diberikan oleh TV Trikarlina untuk pasangan Leslie dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan, kabar baik, dan kabar bahagia selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune terus channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.